Hai hai hai Umumnya buaya ditemukan di danau ataupun sungai Tapi apa jadinya kalau hewan buas yang mematikan ini ditemukan di pusat perbelanjaan? Nah lo, pasti bingung kan? Ya belum lama ini publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah video Yang memperlihatkan seekor buaya yang sedang berkeliaran di pusat perbelanjaan di Australia atau Florida, mungkin kalian bisa menemukan buaya nyasar. Di sana kita bisa menemukan buaya nongkrong di halaman rumah warga atau di jalan raya. Akun indozon.id beberapa waktu lalu, memposting sebuah video yang memperlihatkan seekor buaya sedang berjalan di sebuah mall. Dengan sangat santainya, buaya itu pun berjalan-jalan di antara keramaian banyak orang di pusat perbelanjaan tersebut. Dan memang dengan jelas video itu menunjukkan buaya yang sedang asyik nongkrong di sebuah mall. Kehadirannya itu tentu saja membuat para pengunjung langsung panik. Mereka pun tidak berani mendekat, tapi sayang video itu belum diketahui berasal dari mana. Lokasi tepatnya pun masih belum diketahui secara pasti. Video itu pun kemudian menjadi viral hingga telah ditonton lebih dari 167 ribu tayangan dan mendapat beragam komentar dari netizen. eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya berawat hewan peliharaan bukan hanya sekedar memberi makan saja sebagai pemelihara kalian juga perlu memperhatikan kebersihan serta kesehatan psikis hewan peliharaan tersebut menjaga kesehatan hewan bisa kalian lakukan dengan rutin memandikannya atau membawanya kesalahan khusus hewan peliharaan. Lantas apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan psikisnya? Hampir sama dengan manusia, hewan peliharaan juga memiliki potensi stres. Stres pada hewan peliharaan bisa terjadi karena faktor eksternal dari lingkungan tempat tinggal. Untuk menjaga kesehatan psikisnya, mengajak jalan-jalan adalah salah satu langkah terbaik. Normalnya orang-orang akan mengajak anjing atau kucing mereka jalan-jalan, entah itu di taman ataupun mall. Memang meskipun mayoritas mall melarang pengunjung membawa hewan peliharaan ke dalam, ada beberapa mall yang ramah anjing bahkan menyediakan tempat khusus anjing bermain. Pengunjung diperbolehkan membawa anjing masuk ke dalam, tentunya dengan syarat ketentuan yang ada. Namun apa jadinya ya, jika yang diajak jalan-jalan ke mall itu bukan seekor anjing ataupun kucing, melainkan harimau? beredar sebuah video viral yang memperlihatkan ketika seorang pawang yang sedang mabuk terpergok membawa seekor anak harimau berjalan-jalan ke dalam mall di kota Ryazan, Rusia. Sejumlah saksi mata yang berada di pusat perbelanjaan itu pun langsung merekam kejadian tersebut. Di dalam video peristiwa yang terjadi pada kamis pekan lalu itu, lelaki itu terlihat berjalan dan bermain dengan harimau kecil tersebut. Polisi pun langsung menanggapi laporan pengelola mall dan menangkap pria itu yang ternyata bekerja untuk perusahaan sirkus. Orang ini disebutkan terkena denda sebesar 70 dolar Amerika Serikat atau hampir 1 juta rupiah. Tak hanya itu, lelaki tersebut pun kini dipecat dari perusahaan sirkus tempat ia bekerja. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.